Halo sahabat Zuri 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang Ramalan Aquarius di bulan April tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan April tahun 2022. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan April tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan April tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambilkan kartu Kayu pekerjaan seorang Aquarius di bulan April tahun 2022.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 Four of sword ataupun empat pedang. Secara umum Four of sword itu diartikan mendapatkan kesehatan yang down di saat semuanya sedang terganggu. Kini saatnya untuk beristirahat. Kini saatnya untuk tidak memaksakan diri. Kini saatnya untuk menenangkan diri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang aquarius mengalami sedikit penurunan di bulan April tahun 2022. Yang dimana di sini digambarkan seorang aquarius terlalu memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan.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 Kesehatan seorang aku harus mengalami penurunan di bulan April tahun 2022 yang dimana di sini seorang aku harus masukan oleh seseorang yang lebih tua oleh seseorang yang lebih pengalaman dalam menjalani kehidupan untuk menjaga kesehatan yang dimana di sini untuk istirahat menenangkan diri yang akan terdampak positif kepada dirinya sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah the hangman secara umumnya The Hangman itu diartikan pasrah tetap yakin yakin karena kuat dan di sini menggambarkan Seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasal namun ia yakin mampu mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan April tahun 2022 dengan bantuan masukan doa dari keluarga dengan masukan orang yang lebih tua serta dukungan dari orang-orang sekitar Aquarius sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah five of pentacle ataupun lima koin. Secara umumnya five of pentacle itu artikan suatu perubahan perlu dilakukan suka membantu orang lain meskipun dalam keadaan susah. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2022, yang dimana di sini salah satu faktor yang menyebabkan adalah pertemukanannya pintu rezeki, yang dimana di sini dikarenakan Aquarius suka membantu orang lain, di sini juga digambarkan usaha pekerjaan seorang Aquarius akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan April tahun 2022, yang membuat finansial keuangan jauh lebih meningkat lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain meskipun seorang Aquarius sendiri sedang membutuhkan dan sedang memerlukannya. Dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umumnya, Page of One itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan, keuangan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2022, yang di mana di sini dikarenakan terbukanya pintu rezeki yang di mana dikarenakan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain, meskipun dalam keadaan susah, meskipun dalam keadaan dan membutuhkan yang dimana doa dari orang yang ia bantu akan membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi serta di sini usaha pekerjaan karir akan lebih meningkat yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan finansialnya yang didukung didoakan oleh seorang anak didukung didoakan oleh keluarga Aquarius sendiri dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan. Sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin dia mampu mendapatkan keuangan yang jauh lebih meningkat lagi di bulan April tahun 2022 dengan dukungan doa dari keluarga, dengan dukungan dari seorang anak Aquarius sendiri. Dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah six of one ataupun alam tongat. Secara umumnya, six of one itu diartikan pencapaian kemenangan puncak karir, dan di disini menggambarkan karena pekerjaan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2022 yang dimana sini terdapat beberapa prediksi. Yang pertama seorang Aquarius akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan yang dimana sini dalam satu instansi perkantoran yang akan mampu merubah kehidupan keuangan finansial karir jauh lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Aquarius akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan karir kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menjalani banyak usaha di bulan April yang mampu membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. Kenaik of Pentacle. Secara umumnya kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2022, yang di mana di sini. Seorang Aquarius akan mendapatkan puncak karir dekomendasikan menaiki jabatan dalam suatu instansi perkantoran, yang dimana yang merekomendasikannya adalah orang sekitar, orang terdekat yang mampu mendongkrak kehidupan finansial karir jauh lebih bagus lagi. Dan di sini, usaha seorang Aquarius akan mengalami perubahan yang pesat, mengalami kemajuan yang didukung, diduakan oleh keluarga Aquarius sendiri. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan, seorang Aquarius di sini menggambarkan. Sosok seorang akwaris merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu mendapatkan karir yang jauh lebih bagus lagi di bulan April tahun 2022. Dan di sini seorang akwaris akan berhasil mendapatkannya, yang dimana di sini puncak karir ia dapatkan direkomendasikan menaiki jabatan berhasil membuat usahanya sendiri, dan di sini mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendokter keuangan finansial karir lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah... 8 of Cup ataupun 8 piala Secara umumnya, 8 of Cup itu diartikan temukan jawaban dalam diri sendiri yang akan bertampak positif kepada hubungan asmaranya Dan disini menggambarkan kepada seorang Aquarius yang sedang single Baiknya temukan jawaban dalam diri sendiri, renungkan di dalam diri sendiri Dan melihat satu harapan untuk menjalani hubungan asmara bersama orang lain yang akan mampu membuat hubungan asmara jauh lebih bagus lagi Dan kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan, baiknya temukan Solusi atas masalah miskomunikasi yang ada saat ini, yang dimana akan mampu membuat hubungan asmara jauh lebih bagus lagi di bulan April tahun 2022, karena di sini hanya sosok Aquarius lah yang mampu menemukan solusi atas masalah hubungan asmaranya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan kepada Aquarius yang sedang single, baiknya temukan jawaban dalam diri sendiri, renungkan di dalam diri sendiri, yang dimana di sini untuk menentukan suatu pasangan yang akan mampu membuat hubungan asmara jauh lebih bagus lagi, dan kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan, baiknya tetap dan cari solusi atas miskomunitas yang ada saat ini bersama seorang pasangan yang akan mampu mengubah hubungan asmara jauh lebih bagus lagi, yang dimana di sini pasangan selalu menunggu dan mensupport Aquarius sendiri. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan, sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu mendapatkan hubungan asmara yang jauh lebih bagus di bulan April tahun 2022. Dengan dukungan orang sekitar, motivasi orang sekitar, dan sosok Aquarius yang berpasangan akan selalu mendapatkan respon dan aura yang positif dari seorang pasangan Aquarius sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius itu berada di angka 4,